Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang nun mati atau tanwin. Yang kedua. Oke. Okay. Untuk hukum nun mati dan tanwin yang kedua, kita ketemu dengan yang namanya idgham, ya. Womb, ya. Oke, okay, kita buka idgham. Kita bahas masalah idgham terlebih dahulu. Klik. Oke. Okay. Idgham. Secara bahasa berarti meleburkan atau memasukkan, ya, mencampur, ya, dalam hukum nun mati ataupun tanwin. Idhawam, berarti meleburkan nun mati atau tanwin kepada huruf setelahnya. Seperti itu, ya, adapun yang terkait dengan hukum nun mati dan tanwin, idohom membagi menjadi dua, ya, ada idohom bilahuna dan ada idohom bilahuna. Ya, Apa bedanya Idhom bilahuna dan idhom bihuna Kalau idhom bilahuna Artinya Dibaca tanpa mendengung ya Harus jelas Sedangkan untuk idhom bihuna Adalah dibaca Dengan mendengung ya. Oke Selain idhom bihuna dan idhom bilahuna Masih ada lagi hukum idhom yang lain Nanti akan dibahas di Bab idhom itu sendiri Oke Huruf-huruf idiom -huruf itu ada enam. Yang pertama adalah ya, yang kedua ro yang ketiga lam, mim, nun, dan wawu. Ya, ini masih dibagi dua lagi. Yang pertama, idiom bilahuna, hurufnya ada dua. Ya, itu bilahuna yaitu memasukkan atau meleburkan nun mati ataupun tanwin. Ya, tanpa disertai dengan dengungan. ya Huruf idhom bila guna itu ada dua yaitu lam dan ro, ya hanya lam dan ro. Jadi apabila ada nun mati ataupun tanwin, ya setelah itu ada huruf ro ataupun lam, maka hukum bacaannya disebut dengan idhom bila guna Seperti itu. Contohnya mata allahumma, di situ ada tanwin ya mata al-lakum tanwin bertemu dengan huruf lam maka cara membacanya adalah digandeng dileburkan ya mata al-lakum nah, harus digandeng tidak boleh membaca dengan kalimat mataan lakum Nah itu salah yang betul bagaimana mata al lakum nah seperti itu meskipun di lam tidak ada sita kita membacanya harus digandeng ya Mata al-lakum tanwin bertemu dengan huruf lam, ya, ya. Ini membacanya harus jelas tanpa mendengung. Kenapa? Karena idom bilagun bilaguna ain bertemu dengan huruf lam. Mata al-lakum nah. Contoh yang kedua, malalubada nah, itu, malalubada itu sama, ya. Itu ada huruf tanwin, <tuh> ada tanwin bertemu dengan huruf lam maka membacanya harus dimasukkan ya lam, lam tan, tanwin itu dimasukkan ke dalam lam itu sendiri cara membacanya adalah malalubada bukan malan lubada tapi salah itu ya yang betul bagaimana yang betul adalah malalubada seperti itu oke paham yang berikutnya ada contoh lagi hudalil mutakin Nah, di sini tanwin bertemu dengan huruf lam ya Hudal lil mutakin, ya di situ ada tanwin bertemu dengan lam maka cara membacanya juga sama. Hudal bukan Hudan lil mutakin itu salah. Yang betul bagaimana? Hudal lil mutakin seperti itu. Jadi tanwinnya dimasukkan ke dalam lam nah seperti itu. Oke, yang berikutnya Riskolakum, nah bukan membaca lakum tapi harus dibaca dengan lakum lah seperti itu. Nah itu contoh-contoh tentang bacaan ilawom bilahun. Nah saya ulangi, jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf dua, yaitu roh atau lam, ya maka hukum bacaannya disebut dengan hukum ilawom bilahun. Nah cara membacanya adalah memasukkan kalimat sebelumnya kepada huruf yang berikutnya seperti contoh mataal lakum ya tidak boleh dibaca mataan lakum lah itu salah yang betul adalah mataal lakum malalubada hudalil mutakin rizkallakum lah itu nah itu adalah idhom bila Oke, okay. nanti kita akan sama-sama mencari contoh-contoh bacaan idgham bilaghunnah langsung di dalam Al-Qur'annya ya, seperti itu. Oke. Okay. Next. Idgham bighunnah sekarang lah. Idgham berarti membaca dengan mendengung, ya. Idgham bighunnah adalah meleburkan nun mati atau tanwin Disertai dengan dengung Terjadi jika nun mati atau tanwin Bertemu dengan huruf idhahum Kecuali huruf idhahum bila huna", ya Ya jadi huruf idhahum bila huna", Itu ada empat Ya, nun, mim, dan wawu ya Apabila ada nun mati ya Atau tanwin bertemu dengan huruf Empat itu tadi Ya, nun, mim, atau wawu ya maka cara membacanya hukum bacaannya disebut dengan idgham bi ya idgham artinya meleburkan nun mati atau tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf setelahnya seperti itu ya dibaca dengan mendengung ya karena ini idgham bi contoh yang pertama wa mayyaf'al di situ ada Nun mati bertemu dengan huruf ya, cara membacanya harus dimasukkan. Wa mayyaf'al Seperti itu tidak boleh Ya, betul. Itu betul. Yang betul. Ya, betul. Ya, itu Ya, betul. Nah. Ya, betul. Ya, Wa Ya, lillah Ya, betul. Ya, betul. Ya, betul. Ya, betul. Ya, yang betul wa mayyud lil lah Nah seperti itu. Berikutnya mayakulu ya. Membacanya mayakulu bukan man bukan. Itu yang salah. Yang betul bagaimana? Mayakulu. Nah itu mayakulu. Oke, berikutnya adalah wamanu ammirhu. Wamanu ammirhu ya. Oke. Okay. Wamanu ammirhu ya. Caranya adalah Waman Nun mati dimasukkan kepada Nun berikutnya. Nah, cara membacanya Waman Wamir lah seperti itu. Kak boleh Waman Wamir salah. Yang betul Waman Wamir lah seperti itu. Ya, oke. Okay. Ada pengecualian jika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata, maka hal ini dibaca dengan jelas ya. Hanya ada empat kata dalam Al-Qur'an yang mengandung aturan tersebut, yaitu ad-dunya, kinwanun ya, wanun dan bunyanun. Nah, ini jika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf empat ya. Ya, nun atau mim atau wawu, tapi dalam satu kalimat, ya, satu kata, maka cara membacanya harus jel jelas. Contohnya, "kin wanun" tidak boleh membaca "kiwanun salamalan", yang betul, "kin wanun, sin wanun, bunyanun, dunia lah" seperti itu. Oke, lah saya ulangi, jika ada nun mati atau tanwin, bertemu dengan huruf. Empat ya Ya, Nun, Mim, dan wabu Maka hukum bacanya disebut dengan Irhom, Bihun, Bihun cara membacanya adalah Meleburkan, Nun, Mati, atau Tanwin Kepada huruf setelahnya Contoh Wa mayyaf'al Wa mayyud lillah Mayyakulu Wa manu ammirhula Seperti itu Cara membacanya harus mendengung ya seperti itu Oke okay. Pengecualian jika nun mati atau tanwin Ya Bertemu dengan iduhom Salah satu kata maka Dalam satu kata ya maksudnya ya Maka hal ini dibaca dengan jelas Ya Dalam Al-Quran cuma ada empat ya hurufnya Kalimatnya Yaitu Sin wanun, kin wanun Bunyanun Dan adunya ad Itu cara membacanya harus jel jelas Kenapa? Karena dalam satu kata Seperti itu Nah oke, okay. setelah ini mari kita sama-sama mencari hukum bacaan idhar dan uh, nun Mari sama-sama mencari hukum bacaan Idhulwam Bilahuna dan Idhulwam Bihunna Di dalam Al-Quran secara langsung ya Kita akan mencari sama-sama mana yang termasuk uh, hukum bacaan Idhulwam Bilahuna Dan mana yang termasuk bacaan Idhulwam Bihun Oke, okay. terima kasih